Hey, hey, tayo oke okay, join the brother squad caranya subscribe karena channel ini ingin bermimpi 1 juta subscribe makanya subscribe oke okay, kalau sudah let's go oke okay, hari ini tentunya hari jumat jumat yang berkah dan sebelum kita masuk hmm. di video kita intro dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya muhammad sanetaya dan selamat datang lagi di video hari ini ya sedikit masukan lagi dan hari ini tentunya ada berita viral tentang youtube tentang YouTube ini viralnya tentang Bang Hotman Paris yang judul kontennya tuh lagi mau beli YouTube terus ngehapus channel yang alay jadi saran buat pendapat saya jadi ya memang memang dipentaskan karena sudah banyak artis yang pindah ke YouTube mulai dari TV, terus pindah lagi ke YouTube. Terus jadi tidak salah lagi jika Bang Hotman Paris juga sang pemilik channel di YouTube ingin membeli. YouTube ingin membeli YouTube dan ingin menghapus channel-channel yang Ale katanya. Nah, ini sih buat peringatan. Ya tentunya Bang Usman Paris juga belum mau menghapus tapi berperingatan tadi Saya memang per saya memang terkesan dan sangat memang agak setuju, agak gembala Dan nya itu ya memang tempat di itu tempat Bukan tempat kayak ale-ale yang gitu, kayak mana gitu, tapi tempat gitu, gitu di mana tempat memang saya memberikan orang motivasi atau pendidikan atau memberikan pendidikan yang bagus, jadi karya Indonesia bisa maju dan jiwa-jiwa anak muda bangsa atau penerus bangsa bisa lebih kreatif dan tentunya bisa lebih memahami apa arti kata bangsa di kita ini bangsa Indonesia dan tentunya YouTube juga setuju ya bersatu. YouTube juga bisa setuju jika Bang Hotman Paris membeli karena memang Bang Hotman Paris itu benci sama channel-channel yang alah gitu. Nah, oke. Okay. Sudah sudah selesai doaraksinya ya. Sudah selesai kita bahas itu ya ntar banyak yang tersinggung gitu tersinggung terus banyak yang marah terus banyak yang komen di bawah terus ngapain lu ikut-ikutan nah teman-teman di sini gue nggak ikutan sih tapi gue setuju aja karena YouTube itu bukan tempat alih guys dan tentunya YouTube itu tempat dimana kalian berkreativitas berkarya dan tentunya YouTube juga itu tempat dimana kalian saling mengenal saling terkenal hingga menjadi sukses dan oke okay, di vlog hari ini sebenarnya itu saya hanya meminta sama teman-teman sekalian karena saya tidak tahu sekali mau bikin video apa lagi ya, tentunya saya akan bikin video jika kalian ingin komentar di bawah karena di setiap video-video saya saya taruh desk saya taruh di thumbnail saya sering bicara bilang oh teman-teman komen dong di bawah dan sampai sekarang tuh nggak ada yang berani komen gitu yang dikit-dikit doang komennya pendapatnya tuh oh bagus bom gitu doang nah gue itu minta lu beri saran video apa kek yang bagus yang memberikan apa kek buat kalian nah sekarang Sebelum nanti kita bikin iklan Saya ingin membuat video hari ini Insya Allah Bikin video 3 konten Tidak apa-apa Mau capek, mau tidak apa Mau capek, mau Terserah Yang penting saya akan berusaha Terus, terus, terus Target bukan sampai tahun ini Tapi sampai Akhir hayat, sampai mati Oke, okay? jika kalian berniat-berniat serius jika kalian ingin berkarya di YouTube jangan berpikir langsung kalian mau dapat duitnya karena YouTube itu tempat berkarya tinggal kalian rajin saja mengupload videonya biar YouTube YouTube nanti mengklaim hak cipta anda sehingga Adsense bisa memberi kasihan memberi kalian iklan penghasilan begitu dan terus jangan lupa komen di bawah ini dan jika kalian suka-suka masukan video begini atau video lain yang masuk akal yang tidak alih alih silahkan komentar di bawah ini komentar komentar komentar yang lebih banyak kalau tidak gue geblek lu gue geblek lu gue geblek lu awas Oke okay. sampai jumpa di video-video selanjutnya kawan okay, dan oke dan sebelum selesai saya mau kasih tahu sama teman-teman buat pelanggan saya buat viewer saya saya ingin membikin video lagu lagi tapi saya mau rekaman di seperti layaknya like sebuah pantai dan silahkan komentar di bawah lagu apa yang seru dibawain oleh saya sampai jumpa di video video selanjutnya jangan lupa sering dukung channel ini sehingga bisa channel ini bisa maju dan bisa kerjasama dengan channel-channel yang tertentu Goodbye Gue Muhammad Sanitaya Gue ucapkan banyak terima kasih buat viewers yang telah banyak mendukung saya Men-like Jika ada yang tidak suka mohon dimaafkan Dan mohon kalian hargai karya saya karena saya ingin Usahakan upload hampir setiap hari Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Jika kalian suka Oke, okay, what's up on? Goodbye